Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa, di sini saya akan membacakan pesan-pesan yang serem lagi. Oke, kita langsung aja simak satu persatu pesannya. Oke, selanjut ke versi yang kedua. Oke, okay, lanjut ke versi yang ketiga. Oke, okay, ke presiden yang keempat. <SILENCIO> Oke okay, selanjut ke presiden yang kelima. Oke okay, selanjut ke presiden yang keenam. Okay, lanjut ke presiden yang ke 7 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8 Tes lanjut ke peristiwa yang ke-9. Oke lanjut ke peristiwa yang ke-10. Oke lanjut ke presiden ke-11. oke lanjut ke presiden yang ke lineup.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 presiden ke yang ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16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 oke okay, lanjut ke presiden yang ke sembilan belas oke lanjut ke presiden terakhir itu ke dua puluh